Oke, okay, so guys, balik lagi bareng gue ngantri mau mana di game apang, ya. Princess jari, jari Connect apang. Redive ya, dimana gua kali ini K tidak memakai facecam. Kenapa? Karena gua sedang <tutup> males berganti baju. <laughs> males berganti baju ya, guys? Ya, oke, okay, kita sudah berada di sini, Summer Limited, Banner juga Limited, karakter buat hmm. Carly, samu dengan pekorin sama kalau enggak salah udah beriran kalau enggak salah eh Riran apa enggak gue lupa genki tidak tidak ada dong apa yang kamu harapkan dengan dia aku hadiah yang disenangi sama IV apa ya Oh mudahnya belum cepat nyaru kedua-duaannya <laughs> cepat nyaru sama peko mm -hmm. Oh, oh <coughs> bisa diseleb bisa fragmentnya bisa diseleb oh fragmentnya yang berarti karan kiaru oke okay. naik minimal yeah, sisakan 45 ribu buat sepak di <laughs> ini carin carin tidak mungkin seseorang adiandermulana dapatkan di pool pertama teori stylenya gacha inikah eh HP apa itu oh kayak gitu ada angka 6,5,4 ini kenapa ada bisa dapat hmm. ini fragmennya apa si kyaru iya kan itu select tadi dan nggak dapet kyaru Oh, tidak ada loading 20 kali what tidak ada loading tapi dupe-dupe duped dupe. right, tapi downloadingnya di ini nonaktifkan uh, kalau di nonaktifkan biasanya ini agak lama Oh loadingnya kan hmm. walaupun di nonaktifkan yeah. <laughs> sudah-sudah saya tebak dapat <laughs> bukti. Uh, вот это. Kok dapat harta lumayan. Apa oh, Prince satu tuh lumayan dapatnya 50. Oh, dari Garuda. Oh, uh -uh. oh. 50 kalau enggak salah. bikin kaget saja guys ya. Kan, kope. Iya. Yeah. Kalau di sini nggak ada kucing, santai. Ya Tapi, oh dia nggak bisa dari gajah, pak. Nggak bisa. Dua. Oh tiga terus. Temuin fragmentnya kau dapat kiarunya langsung kan langsungin langsung dengan tempat nyaru-nyaru boing-boing ini peko boing apakah ini apakah apakah tapi tidak kataku dupe tidak kalau kataku dupe sih terakhir ja. dong Duh... <tors> <Duh. tors> <tors> Kita skip biar cepat. Nah, baru new new new new. So good. Anu, si siapa namanya? Ninon, Ninon. Anu, Japanese Japanese ini. Japanese. <laughs> Dapat Ninon. Lumayan Ninon. Pakai ntar Bintang 6-nya dulu. Tapi ya. Kepakai di PvP tapi. Oh, PvP pvp doang di ex-nya enggak terlalu sih bukan bukan bukan nggak kepake nggak terlalu nggak terlalu kepake butuh kondisi aja tergantung kondisi hmm. oh God, <laughs> <laughs> tidak tidak karin, kita ada karin ada-ada bertiga karin karin biasa karin bani karin karin di ini record wah huh. oh. dua tiga hmm. dua, dua. ini double red enggak enggak, oh. enggak kayak dua dua, dua. tiga lagi dapat tiga puluh aja tiga cuma dapet lima lima mulu anjir Oh enggak ada toh eh, Enggak ada to itu bos apa tuh yang sama tuh. Shizumi, Choto, Hayaku, kaya kutas keteng udah pakai ban <laughs> kita kalau terus masih yo sampai apa ya gimana wong tiap hari gajah dapat apa gitu mulu itu dari kata-katanya bisa tahu kan ada bintang tiga bintang ini bintang bintang tiga itu pokok apa Omedetho saya masuk pokok tapi misalkan yang meledak tuh kayak mana nggak hmm, ada mau tetap sama ya eh? Tetap sama Tidak ada Ya, satu Satu Tiga lagi Dapat 55 Lumayan sih 55 Ya. Peku, ya sekali yang terakhir lah eh, Ini terakhir guys. <tinyak> Wah, tidak. tidak dapat. <tinyakutan> Berdar banyak dulu Jadi ratus berapa? 100 atau 200? sepuluh oh, 300 kali ratus sepuluh tiga ratus kali tiga ratus sepuluh sepuluh tiga ratus sepuluh kali sepuluh sepuluh sepuluh sepuluh sepuluh sepuluh sepuluh kali sepuluh Misalkan sepuluh jadi sepuluh sepuluh cukup berarti Nyaruh. jadi berapa agak-agak brengsek emang <laughs> berapa bintang tingkat 150 150 masih 60 nggak bisa lihat di situ Oh yana. 60 puluh, 60 enam ga Aku. Aku. Aku.